Hai guys Hari ini Mami dan Dedek Arka lagi healing Healingnya cukup di studio aja Mau kemana? Salah, sapa dulu, sapa dulu Hai, Tau dia Oke okay guys, jadi beberapa harinya ini aku lihat tiktok tuh lagi ada hmm, kayak video yang viral gitu yang monyet-monyet uh, tuh kan Nah, hari ini betulan Jika tuh mau pergi Jadi aku seolah-olah tidak terima karena aku tidak diajak Dia mau ngopi Ah, jadi kita lagi cari spot yang tepat untuk kita uh, narik-narik dia. Kita cari celah pagar yang agak besar, karena rata-rata pagar di sini tuh celahnya kecil guys. Kalau pagar yang ini, tangan aku ini kan besar ya, gemuk. Aku ini gemuk aja dikaren, tak cukup masuknya. Sampai sini, <laughs> sampai sini. Jadi tuh, gua tak nggak mau main ya nanti nggak Bang banget bang jadi kalau pakai pagar ini tuh takut tanganku enggak muat masuk muat tapi takutnya nanti pas muka berontak tuh tanganku kesaleo kalaupun mau di, kalaupun mau di bagian yang sini takutnya buka akunya yang gak nampak tapi gimana begini, begini begini begini jadi kayaknya um, jam agar tetangga tuh takut, <tuk <parah, tukår> gitu ya milih-milih, kayaknya pakai yang ini aja setelah kupilih-pilih, soalnya kayaknya ini celahnya tuh lebih besar oh, belum azan guys, jadi sebelum azan nih tuh, ini celahnya lebih besar dan lebih enak dan nanti kan bentar lagi teman-temannya pasti datang nih jadi nanti kita coba aja kerjasama pasti dika nanti minta tolong tuh pas tukar itu kita sama teman-teman-temannya untuk tidak terlalu membantu menarik Dika supaya aku yang sebenarnya menarik dia Untuk ketiga pergi Dika lagi di atas nih aku mikir sebenarnya konsepnya nih gimana gitu nariknya Apakah harus sampai koyak bajunya soalnya aku nindak tega gitu kan Mau nyakar baju dia Gimana Panji menurut kau kalau bisa sih sampai koyak lah Sampai koyak ya Sampai okay. koyak Kita lihat semoga bajunya koyak <laughs> biar Bener-Bener tak bisa jadi pergi ya Aduh Sekarang kita tinggal menunggu teman-temannya datang ya guys Bu teman-teman Kita panggil ya Eh Anika Hei Ini gak ngopi nih Bang eh amak Hei Kau ngopi kak Anika? Haa oh. ah. kau, kau, kalian ngopi sama siapa? Sama, kawan Anika Kamai kak? Gak tau kan? Dia oh, pergi tak ajak aku, aku mau ikut banget, banget bang. <laughs> Tapi tunggu lo ya, sebelum nah. kalian pergi aku mau ngerjakan kayaknya yeah. Iya Kau tau gak video Mayas yang lagi nge di tiktok? Bang oh. Tarik-tarik ah nah, Nanti tuh ah, Aku jadi panggilnya aku tarik baju dia ya. Nanti kan dia masih minta tolong kau tuh, oh. kau jangan ada sini kan? Mungkin kan tolong dia lah, pokoknya kau cuma gini-gitu ya? Ah, ya. Ah. ya? Baik Kapan dia udah di tuat atas? Bajak aja di sini ya? Oke-okey okay, <laughs> Nak pergi ngopi? Pergilah kau ngopi dengan baju koyak nanti ya aku Tarik benar-benar bajunya <laughs> 12 seconds later. <laughs> one. Pa! Okay. Pa! eternity later. banyak Banyak <tuk> Tolong Banyak <tuk> Lama, 5 kali dah Mohon <tangan> dah dah? Ya, iya Salah mobil buat ya? Pak! <tangan> a few inches later Quack. <laughs> Quack. <laughs> Just <laughs> then. Aku tak mampu nahan ketawa asli. Bila menanggung kita, lihat yang ada di kalang Masuk ke dalam tadi. Kalau Kawan-kawannya pun tak cari pergi. Ayah! Gimana? Ah, boi-boi, boi Gimana perasaan ayah? Memalah lah, ayah. Apa? Sampai orang-orang tak dikenal pun nolong bila. Aku tak mampu nahan ketawa. Kacang lek <tuk> <tuk> tapi tak <tuk> coba, ya? Nah, ya. Ada yang merah-merah kan? Ada lah pasti untuk tadi cara tak lah <tuk> sampai orang nggak dikenal tahu? Bang Oh, lu pula. Tunggu lah, tunggu lari, kok. ngambil. kalau nak pergi ngopi, sini bawa. di kopi ngopi ini.